Analisa USD/JPY tanggal 17 Februari tahun 2022, USD/JPY diperkirakan masih berpotensi untuk bergerak bearish ke sekitar area 115.300, terutama jika harga terus bertahan di bawah level 115.600. Cermati pergerakan USD/JPY jika terus bertahan di bawah area resistance 115.501 sampai 115.600. Karena ada potensi USD, Yen melanjutkan momentum bearishnya dengan bergerak turun ke sekitar area support 115.300. Sebaliknya waspadai jika USD, Yen terus bergerak naik dan bertahan di atas area resistance 115.600. Karena ada potensi USD, Yen berbalik bergerak naik ke sekitar area resistance 115.801.